Wah, uh, mantep teman-teman tarikannya Ush, teman-teman Lagi ada satu lubang Jam berapa? Wisnu sepadan sih Yang ini nggak burung rumah Tapi hese lootnya Oh, kerek kerek siapa ni? Mancing. Kerek yang dah hari hiji. Ayam, ayam. Ayam, ya. Abu sekarang. Kebunang, eh muncel mm -hmm. teman teman oke kita masukin lagi Ternak sekarang teman, teman Oh Baru dapat teman-teman Mocel yang tadi Aduh Masih baik Masih baik teman-teman Masih mau makan lagi Sudah mocel biasanya Susah mau makan teman-teman Tapi -teman. ini Mantap tarikannya teman Uh sekarang soalnya kan sudah sore ini Jadi belutnya sudah pada lapar teman-teman Oke Wih Luar biasa tarikannya teman-teman Banyak Kuat Ada perlawanan Uh kayak kayak gini kan uh dan sampai gini susah mau keluarin teman-teman tuh uh Uh tapi tarik karena berut saja mantap bobnya ini teman-teman ini keras kan tanahnya uh sampai uh Kayaknya sudah dewasa nih, kayaknya bulutnya, teman-teman. Sebabnya dari tarikannya sudah lain. Tuh, ke dalam lagi. Oke. Okay. Emang di spot ini banyak bulutnya, teman-teman. kalau kita paksa nanti kailnya kalah teman-teman kita ulur dikit-dikit tarik dikit-dikit nanti kailnya kita bisa pakai lagi tuh uh, lumayan teman-teman Tuh. mulutnya, uh, mantap, Uy. udah sudah dewasa teman-teman, tuh. mantap juga teman-teman oke teman-teman kita rilis langsung nah ini ush mantap Mantap teman-teman belutnya tuh. Wush. Super. Semua sudah ABG semua ini. Sudah ABG bongsor semua teman-teman. Wush, -teman. luar biasa tarikannya. Uh. Warnanya kuning -kuning semua warnanya kuning-kuning semua teman-teman ini semua Oke okay lah Oke okay, kita rilis salam satu hobi untuk semuanya dan jangan lupa di like comment dan subscribe di channelnya hobi Kang Deddy mudah-mudahan tambah semangat untuk mencari blutnya oke kita lanjut salam satu hobi tarik